Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya informasi menarik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini setelah dari pagi kekeringan asupan vitamin bahagia dari Lesi dan Billar sampai warga konoha pun persahabat ya harus. Meminum vitamin Leslar, kita simak yang diunggah oleh Rosa dua 24lar Saking kekeringannya persahabat ya Vitamin ini diganti dengan nama Leslar tuh Vitamin Leslar, suplemen kesehatan Wow, Masya Allah banget ya Lemes katanya gak ada vitamin yang muncul dari tadi pagi persahabat ya Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Lemes banget badan, lumelai, katanya lesu dari pagi sampai sore kini belum minum vitamin Katanya itu masalah banget ya, mudah-mudahan nih sore hari ini kita mendapatkan asupan vitamin langsung diberikan, disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Wilar. Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah tanggapan komentar yang sangat luar biasa juga dari Les Lolovers kita lihat dari ie manila mengatakan min idolamu kemarin pergi kemana sih sepi amat ya capek aku min scrolling instagram dari tadi berharap ada pembaruan beranda yang cute tapi zong katanya tuh ya <gif> kita lihat juga di jawaban komentar dari Maria ini mengatakan sama saya kering kita katanya tuh rarambe Bagaimana nih kering tandus gersang karena tidak ada vitamin bahagia yang disuguhkan oleh idola kesengan kita Walaupun tadi siang bersahabat ya, kita mendapatkan vitamin lewat video yang diunggah oleh Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya. Walaupun vitamin lewat jalur iklan, kita tetap bahagia banget ya melihat idola kesengan kita yang seger banget tuh. Masya Allah, doakan saja yang terbaik. Semoga selalu sehat dan bahagia untuk Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat ya, kita lihat di momen cute banget Papa Bilar saat menggendong Bunda Leslie Kejora ternyata perlakuannya sama persis ke Abang Fatih. Coba kita lihat di persahabat ya tuh. Papa Bilar menggendong Abang L ini persis banget saat menggendong Bunda Leslie Kejora. Luar biasa nih Papa Bilar hingga mendapat komentar yang positif dari Les Lalovers. Kita simak persahabat dari akun Indriani313 mengatakan, Masya Allah, sumpah perlakuan kakak ke Abang El sama seperti ke dede, Masya Allah banget ya. Ada juga tanggapan dari akun Arshila Khali 26 Angkut aku juga dong bang. Katanya tuh aduh cute banget ya. lihat Masya Allah, mudah-mudahan tetap kompak, sehat selalu, dan semakin solid untuk mendukung yang terbaik buat idola kita. Selanjutnya, disimak juga di ig nya Bunda Lesti 5 jam yang lalu nih bersahabat. Ini juga vitamin lewat jalur iklan ya. Bunda Lesti ini lagi mempromosikan Purnama Beauty ini. Insya Allah banget ya doakan. Mudah-mudahan usaha Bunda Lesti juga selalu lancar dan sukses. Kita bangga mempunyai idola yang sangat menginspirasi. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di akun TikToknya Lesar Entertainment. Momen vlog saat... Kolaborasi bersama Nagita Slavina dan Ravi bersahabat Ini ada sebuah pertanyaan nih Dari Nagita Slavina Kalau Dede pilih suami atau anak Bunda Lesti memilih dua-duanya ya Terutama sih memilih sang suami Karena supaya bisa nambah anak lagi Masya Allah banget Pokoknya bahagia sekali Melihat persahabatan antara Nagita dan Lesti mudah-mudahan pertemanan dan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik, amin. dan kita lihat juga nih tanggapan positif di akun TikTok Leslar Entertainment. dari akun Mirna Leslar mengatakan, masya Allah sehat-sehat kalian orang baik, masya Allah banget ya doa selalu diberikan, selalu dipanjatkan untuk Lesti Kejora dan rizki bilar. selanjutnya juga persahabat ya kita lihat polling online sementara couple Media of year 2022. Kembali persahabat, Tofu menyalip pasangan Lesti dan Bilar nih Kali ini Bunda Lesti dan Papa Bilar berada di posisi kedua Walaupun perolehan votingnya beda tipis banget persahabat Yuk semangat terus, kompak terus Semoga idola kesayangan kita semakin banyak dukungan dari orang-orang yang baik Yang tulus mencintai Leslar Selanjutnya persahabat disimak juga info resmi dari Jux persahabat ya Kali ini Jukes juga menginfokan bakal ada acara Jukes Top Music Award 2022. Mudah-mudahan Bunda Leziger masuk nominasi, persahabat ya bismillah aja. Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan, ajang penghargaan Jukes Top Music Award 2022 bakal hadir sebentar lagi. Udah tahu siapa aja yang masuk nominasi? Geser untuk cek playlist keren GTMA 2022 Q2. Cuma di Jigs ID Voting mulai 12 sampai 25 Juli 2022 Catat tanggalnya dan dukung Artis favoritmu Kita simak dukungan yang diberikan Oleh Lesler Lovers persahabat ya Di kalimat komentar Dari Leslar Underground mengatakan Bismillah Lesti Kejora L2W juga persahabat ya Berkomentar Lesti Kejora semangat Gas gun guys Yuk sama-sama kita kompak Bismillah Lesti Kejora bisa masuk dominasi nominasi dan bisa memenangkan di Ajang Jugstop Music World 2022. Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya hingga cedukan vitamin terbaru sore hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Liva TV yang akan memberikan informasi kabar baik dan pastinya kabar-kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih.